dulu waktu Ustaz pernah mengisi ceramah di mandala, saya minta doa agar dapat keturunan, iya kita doakan, Alhamdulillah Pak Ustaz setelah itu istri saya positif Alhamdulillah ah, kita yang takut positif itu kalau razia narkoba ah, kalau positif amil kalau udah nikah, Alhamdulillah belum nikah, na'uzubillah sekali lagi mohon doanya Pak Ustaz ah, minta doa sekali lagi agar saya dapat keturunan yang soleh dan soleha bapak-bapak kasih ingat istrinya yang baca surat Ali Imran 353637 ya abang ajalah kalau gitu akulah hamil kau baca sekarang kau tidak aku cari satu lagi bapak ini pantang ini pancing nampak betul keinginan terpendam